teman-teman Hai ini keke ada di teman lihat ada ya, gambar itu ini teman-teman ya. teman-teman lihatin aku bawa ya ikutin aku terus yuk let's go Hmm uh -huh. sudah selesai Iya yeah. bagus ga bagus kan teman teman Bawa bermain juga yang mainnya ya sama mama, papa papa seluloh sampai jumpa lagi di kegayaan GG selanjutnya video GG selanjutnya jangan lupa like comment and subscribe sih mohon oh, oh, oh, oh. Bye, peace, Bye, see you.